Ada yang bertanya, kalau untuk jadi presiden di Indonesia katanya memerlukan biaya sekitar 9 triliun rupiah atau sekitar berapa? 1 miliar dolar nggak nyampe kali ya. 9 triliun rupiah itu dianggap adalah ongkos demokrasi termurah sedunia. Jadi jika seseorang memiliki 9 triliun maka peluang dia untuk menjadi presiden atau pemimpin di Indonesia itu besar gitu. Nah. Dan pada saat dia menjadi presiden, dia ngapain? Itu yang jadi kunci. Dia akan memegang hampir 2000 triliun anggaran nasional. Anggaran nasional 2000 triliun. Dan kita tahu PDB kita adalah 16.000 triliun, alias yang 14.000 triliun adalah pihak swasta yang menarik kita sekarang gunakan terminologi dolar. Jadi 2000 triliun itu sekitar 130 atau 100, sampai 150 billion dolar itu nilai APBN Indonesia. Berita buruknya di dunia ada lebih 500 perusahaan yang nilainya, yang omsetnya lebih besar dari 150 billion dolar. Kita ambil contoh Apple itu sudah 1000 billion. Alias, sudah tujuh kali dari dari besarnya APBN Indonesia. Dan untuk menjadi pemimpin Apple, tidak harus masuk gorong-gorong. Itu dulu sederhananya, ya, mengapungkan ya. Ini hanya kiasan, loh. Contoh, tidak harus mempermalukan dirinya untuk tidak jadi dirinya gitu, ya. Dan untuk itu, sulit seorang bosman ini mencalonkan diri menjadi presiden karena para kandidat-kandidat yang lain itu humble orangnya, rendah hati. Bosman itu nggak bisa rendah hati. Contoh rendah hati ini, kalau kandidat yang lain ya ketemu 10 uh, warga Indonesia yang tidak pakai sepatu, maka kemungkinan besar atau mungkin malah secara natural mereka akan mencopot sepatu tersebut supaya menjadi satu rata, menjadi sejajar dengan warganya. Nggak mungkin kan Bosman jadi uh, memperlakukan seperti itu. Bosman apa yang lakukan? kalau ada 10 warga nggak pakai sepatu, dia nggak bakal copot sepatunya. Yang pasti adalah gue ini tuh semua orang sepatu biar sama pakai sepatu, itu aja bedanya. Jadi kita tuh gak humble, paham ya? Nah karena itu kan sulit kan bos menjadi presiden. Lalu siapa yang punya duit 9 triliun, 10 triliun itu? Ya oligarki. Jadi gak heran di demokrasi yang belum dewasa, rakyatnya bisa dibeli, maka oligarki itu bisa membayar kandidat-kandidat untuk lolos menjadi pemimpin Indonesia untuk mengelola yang 2 triliun tersebut dan untuk membuat kebijakan yang 14 triliun tersebut supaya beredar di kalangan oligarki doang. Kira-kira ya ini jahat ya gua ngomongnya ya. Tapi ini hanya untuk wake up call. Untuk alarm doang tuh lu pada bangun semua gitu ya berpikir ada benernya juga kali ini bosman ngomong kayak gitu. Lalu siapa yang punya 9 bilion itu yang tidak oligarki? Ya hanya bosman juga. Tapi itu nanti ya rahasianya ya. Gue kayaknya harus manggil dulu apa bawa kendi muter-muter itu dulu supaya langit kasihan sama gua gitu ya. Jadi intinya adalah ada cara kedua nih. Cara kedua untuk menjadikan non oligar menjadi pemimpin Indonesia. Itu rumusnya. Bagaimana caranya? Gimana kalau kita ke sejarah lagi? Biasa nih, bosmen apa-apa ke sejarah, ke belakang agar ada landasan berpikir, ada referensinya karena akademisi tanya apa alasan lo, apa referensinya gitu kita kasih bos, tenang bos jadi anda sekolah jauh-jauh kita fulfill atau kita penuhi uh, ego ilmu tadi bahwa apa landasan anda berpikir bahwa bisa menjadikan pemimpin negara ini tanpa bergantung pada oligarki gitu ya anda semua tahu dulu saya secara ece-ece pernah sekolah di negeri seberang dengan keilmuan yang sedikit tidak terlalu penting, karena itu bosmen kan tagline-nya adalah, wong bodoh aku pinter ya tetap saat ini ya wong bodoh, yang akunya aja pinter sok-sok baca buku gitu ya biar kelihatan pinter intinya adalah, kita ingetin bahwa latar belakang aplikasi psikologi yang pernah saya peroleh dulu, itu mudah-mudahan bisa membenarkan pada saat teori menjadikan seseorang eh, jadi presiden atau pemimpin Indonesia tanpa bergantung pada oligar atau dananya oligar nah dulu tuh Suatu so, mengambil pelajaran applied Psychology itu saya punya sahabat JB panggilannya atau John Bukanan, ya nggak penting lah nama tersebut uh, JB ini kalau adalah orang yang membuat saya seperti ini sekarang mungkin besar sekali jadi kalau kami ada pelajaran psikologi misalnya misalnya waktu itu kita diajarin tentang underdog effect gitu ya underdog wah guru kita ber, selama dua jam di kampus mengajarin tentang underdog effect Dulu, profesor namanya profesor Stadler well respect Uh, profesor di, di di California gitu ya dia mengajarkan terus wah JB ini selalu exciting gitu ya begitu keluar selalu dia bilang eh uh, lu ngapain nih gitu ya eh uh, ngapa-ngapain lu tolong gua jadi saya tuh selalu jadi victimnya dia karena dia asisten dosen jadi kalau dia uh, seneng nilainya tinggi dosen tinggal oke-oke aja karena muridnya banyak gitu ya nah JB ini selalu bilang waduh do do? nanti lu bantu sama gua lu jadi cari respondent gitu ya waduh waduh gua ngapain gitu ya terus dia bilang Bawa flip chart dua, terus di flip chart satu dia tulis kecil gitu ya, gambar terus tulis E gitu ya, terus di flip chart e, besar ditulis B gitu ya. Terus kamu cari responden, ngerespon mana bela mana, eh saya nggak ngerti, waduh waduh ini tentang underdog effect katanya gitu. Terus ya gue ngapain gitu, nanti lo bilang ini negara A sama negara B ini akan berperang, kira-kira lo berpihak pada mana gitu ya. Jadi udah ada salah doang lewat, saya bilang Excuse me, permisi. Saya lagi ada dapet tugas dari kampus untuk uh, mensurvei. Dis two country are going to war gitu ya. Country A yang kecil sama country B yang besar going to war. Menurut kamu kira-kira negara mana yang bakal perang? Terus dia tulis di kertas masukin. Di kertas masukin sampai kira-kira 100 respondents gitu ya. Nah, gitu saya dibuka nih sama JB. Siapa semua tahu nggak bahwa lebih dari 65% memilih country yang kecil tadi menjadi pemenang, itulah underdog effect. Jadi sahabat semua kalau nanti tahun 2022 akhir November katanya di Qatar ada pertandingan World Cup, kalau anda taruhan taruhan yang underdog ya, karena anda dapat spread dua ini. Lihat aja Wah 60% pasangan anda yang dibawa bakal menang. Ini bukan gua ngajarin judi, tapi untuk menceritakan bahwa underdog effect itu memang ada, gitu ya. Jadi karena itu nomor satu kalau kita posisinya underdog. Chance kita menang 60%. Mulai paham ya? Nanti kita akan sampai sana nih, psychological -nya. Nah, sama kita kembali sekarang ke Amerika di tahun 1890 sekian. Itu oligar-oligar Amerika ada namanya Vanderbilt yang memiliki jaringan kereta api, ada Rockefeller yang memiliki uh, kontrol atas minyak bumi dan John Paul Getty kemudian ada JP Morgan sebagai founder yang sangat besar. Ada raja apa? Besi yang namanya uh, Carnegie gitu ya, Andrew Carnegie. Orang kayanya luar biasa banyaknya dan benar-benar kaya. Bahkan kekayaan para oligar itu dibandingin kekayaannya bank sentral Amerika masih kaya oligar gitu ya. Untuk bukti, untuk bukti. Kita teman-teman muda ini kan Anda semua adalah uh, gadget dan bangsa yang digital sekali zilenial dan milenial yang antara 40 tahun ke bawah ini anda adalah generasi digital anda cek di wikipedia di tahun 1899 Filipina waktu itu minta merdeka dari Spanyol dan syaratnya Spanyol gampang minta bayar 20 billion dolar valuasi kira-kira waktu itu ya tentunya dalam mata uang bukan dolar dan Filipina tidak punya uang seperti itu maka Filipina meminta Amerika, karena itu, dalam uh, pandangan lain, Filipina adalah negara yang dimerdekakan Amerika, dan Filipina adalah bangsa yang dikontrol oleh Amerika. Karena kemerdekaan dibeli. beda kayak Indonesia. Kemerdekaannya pakai bambu runcing tumpah darah. Indonesia memang fight uh, memperoleh kemerdekaan tersebut, gitu ya. Sekali lagi, kita bukan merendahkan Filipina, tapi sejarah bangsa itu membuat berbeda. Kita harus respect satu sama lain. Nah, uh, pemerintah Amerika waktu itu tidak punya 20 billion dolar. Pemerintah Amerika minta ke Andrew Carnegie. Apa yang terjadi? Andrew Carnegie membayar kemerdekaan Filipina. Yang sampai dia mati, dia nggak pernah menginjak Filipin. Nah, karena Andrew Carnegie disebut bapak filantropi dunia, bahkan foto Andrew Carnegie ada di Bill Gates. Karena itu Bill Gates mengklaim dirinya adalah the biggest filantrofi atau penyumbang, tapi dia nggak akan pernah bisa. He never could be like Andrew Carnegie. Karena Andrew Carnegie better, dia memerdekakan sebuah negara. Nah, jadi kita lihat oligarnya itu lebih kaya daripada bank sentral gitu. Nah, karena oligar itu kaya, presiden-presiden Amerika siapapun itu pasti oligar yang membiayai gitu ya. Nah, sampailah di tahun 19, 10, 11 12 sampai segala macam di uh, oligar itu sangat kuat mengendalikan uh, kaya miskinnya sangat ekstrim, buruh itu nggak ada nilai dan uh, uh, apa namanya? Uh, sangat rendah kesehatannya, kelayakannya untuk hidup sangat rendah dan uh, banyak yang gerah sudah yang gerah nah sampailah suatu hari ada ada tiga orang eh, apa ya kalau di Indonesia ya kayak lembaga survei gitu ya yang suka mensurvei eh, konstituen atau mensurvei calon kandidat gitu nah tiga orang ini dari sedang duduk-duduk di kafe kemudian dia menengok ke samping itu ada satu orang eh, eh, senator ya cukup biasa aja nggak dibilang loser tapi juga nggak dibilang spesial senator ini bernama Warren Harding gitu ya. Nah dia tinggi besar ganteng dan uh, dia lagi shoe shining lagi nyemir sepatu kan dulu duduk di itu ada yang nyemir terus mereka bertiga lihat, "Wih. ini orang keren juga boleh juga nih kita jadiin presiden gitu ya. Itu kata tiga orang itu terus mereka bertiga datang ke Harding dia bilang lo mau jadi presiden Amerika Harding bilang oke okay. Tapi lo ikutin gue ya, dia ikutin tuh bener-bener dia ngomongnya <tuh> uh, uh, uh, ngomongnya di draft, tindakannya, dan kebetulan Warren Harding ini tinggi gitu ya, six feet something gitu, 180, hampir 190. Uh, secara psikologi, sekali lagi ini ilmu psikologi, kalau orang tinggi itu maka orang kita yang di bawah ngeliatnya itu posisinya submission atau bahwa di atas tuh posisinya otoritatif gitu ya. Jadi karena dia tinggi ngelihat orang tuh otoritatif, jadi kelihatannya keren gitu ya. Jadi mengerti kenapa orang tinggi terkadang mempunyai nilai lebih gitu ya. Nah, Warren Harding ini uh, tidak pinter-pinter banget. Tapi di semua uh, perkataannya, tindakannya di drill oleh tiga orang ini. Dan dananya dari mana? Anggap di Indonesia sekarang, 9 triliun itu dikumpulin dari UKM-UKM gitu ya. Dari pengusaha, UKM receh dikumpulin. To make story short, 1921 Warren Harding menjadi presiden Amerika dan shock sekali oligarki di Amerika. Dia nggak berumur panjang, hanya 2 tahun. Dia di Gedung Putih dan dia bisa dikatakan presiden terkorup karena banyak sekali oligar-oligar membayar bayarin dia dan dia terima. Tetapi timnya dia membentuk sesuatu yang baru dan... Oke, kita skip ceritanya, tapi Anda boleh lihat detailnya tadi, bahwa sejak saat itu, puncaknya nanti adalah di tahun 30, 1930, krisis karena terjadi serangan terhadap uh, peraturan dari uh, uh, negara menekan oligarki, menekan para konglomerat, membuat UKM naik. Intinya banyak yang sakit hati di oligarkinya. Intinya lagi, tahun 1930 Wall Street uh, kolaps gitu. Ya. Nah, kolapsnya worth street ini membuat dunia goncang, membuat Nazi akhirnya bergerak di Jerman dan lain sebagainya. Tapi kalau tetapi saat ini Amerika tuh menjadi negara yang paling adil dimana jumlah orang kayanya, UKM-nya dan negaranya benar-benar satu banding satu banding satu menjadi seimbang. Kalau dulu ini 80% gitu ya, yang ini 10% negara cuma 10%. Sekarang menjadi berimbang dan Warren Harding itu game changing, bisa dikatakan game changing. Jadi, sahabat semua, bukan berarti untuk menjadi presiden itu harus oligar sebagai fundernya. Tetapi bisa juga kita memilih someone menjadi Warren Harding yang akan membela eh, para UKM, para pengusaha receh, para buruh, para nelayan, para petani untuk bergandengan tangan menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Ini game changing. Habis itu akan seimbang oligarnya, rakyat umumnya, UKM-nya, dan negaranya menjadi seimbang. Dengan kekuatan tiga hal inilah yang membuat Indonesia ke depan menjadi the strongest country in the southern hemisphere sekali lagi di wilayah selatan Katulistiwa. Dan 2045 itu hanya pada saat ulang tahun Indonesia ke-100 baru hanya 23 tahun lagi dari sekarang. Dan tidak mungkin kalau ini semua terjadi di 2024, Indonesia akan menjadi negara yang powerful dengan tidak menghilangkan oligar tapi menyeimbangkan kekuatan pasar dan kekuatan pengaruh. Saya rasa pelajaran kali ini adalah sampai di sini dulu. Terima kasih buat anda semua. Salam sehat selalu.